satu. Oke, lepas sekarang lepas. Nah, Ambil ini. Nah, lari ambil ujungnya -ujung masing-masing. Ingat, yang paling ini dulu ambil dulu, Bawah ke tengah. Oke. Sekarang, nah ini luruskan, rapikan. Sekarang. Oke. Nah, ini kan cuma ini kalau Oke, sekarang udah ini, udah buang airnya sekarang digulung. Ya, nah, seperti tadi yang sampaikan lari. Di, jangan ini cari lagi dikit pak. Oke stop jangan cari Tinggal dirapikanin menurut saya. Rapikan aja, tarik, -tarik lagi. lagi. Tarik. Oke Nah satu ini kalau sendiri nanti dirapikan dulu. Sini ya rapikan dulu selangnya. Nah, ini udah pas punya soal Belakang digulung. Dirapikan dulu ini selangnya. Oke. аю asai <laughs>